Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada selamat siang. Selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Bambin di channel YouTube Diva TV. Bambin doakan untuk kalian semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan. Namun sebelumnya para sahabat jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar idola kesayangan kita Baiklah para sahabat ya, seluruh kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada info penting untuk kita semua persahabat dari Ibu Harsiwi Ahmad kita lihat di laman akun Instagram pribadinya ini baru saja menginfokan soal Ajang Kiss World 2022, tak kosannya. Tentu kita semua ke konoha persahabat yang selalu tentunya untuk ikut andil mendukung yang terbaik di Ajang Kiss World 2022 Mudah-mudahan idalah kesayangan Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BBL bisa mendapatkan piala penghargaan di info ini kita bersahabat ya, tentunya mendapatkan kabar bahwa Sabtu dan Minggu, tanggal 12 dan 13 Februari 2022 Ini akan disiarkan secara live jam 8 malam di Indonesia Dan disimak juga untuk kalimat info dalam kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi Ayo sudah dukung artis favorit pilihan sahabat belum dalam ajang penghargaan bergengsi Kiss Award 2022 yang akan diadakan pada Sabtu dan Minggu, 12 dan 13 Februari mendatang. Cara votingnya gampang, bisa melalui aplikasi video dan juga akun Instagram Indosiar. Pertama, jangan lupa follow akun Instagram Indosiar dan like artis pilihan sahabat yang masuk nominasi dalam berbagai kategori. Gampang banget kan, yuk seburuan sebelum habis periode votingnya yaitu 25 Januari sampai 11 Februari 2022 sementara lagi loh. Dan saksikan 2 malam penghargaan Kiss Award 2022 Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Februari live pukul 20.00 WIB hanya di Indosiar Salam hangat, Harsibi Ahmad. Itulah tentunya info jelas dari ibu si persahabat ya soal acara Kiss World 2022. Mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati Les Lara tetap solid untuk mendukung yang terbaik nih buat idola kesayangan. Dan semoga saja idola kita, Lesti Bilar dan BBL bisa mendapatkan banyak piala penghargaan. Amin. Untuk berikutnya juga, para sahabat, kita juga mendapatkan info dari Indosiar Soal acara audisi online Dangdut Akademi 5, para sahabat, Yang akan tayang tanggal 7 Februari 2022 Ini juga jangan tentunya sampai ketinggalan Mudah-mudahan, idola kesayangan kita Bunda Lesti Kejora, Bisa menjadi juri di acara audisi online Dangdut Akademi 5 Yang sama-sama kita kompak selalu, mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejorah, dan mudah-mudahan segala urusan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Untuk berikutnya juga, persahabat, kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari akun l 2 ID Ini unggahan dari pagi, persahabat. Yang mana tentunya ada sebuah kalimat yang luar biasa, kuitas of the day. Wow. Di sini kita lihat kalimatnya, jadikan pagimu lebih bermanfaat dengan melakukan banyak kebaikan. Wow singkat jelas dan padat hingga tentunya memiliki arti yang sangat luas Jadikan pagimu lebih bermanfaat dengan melakukan banyak kebaikan Mudah-mudahan persahabatnya hari-hari kita selalu bermanfaat dan selalu melakukan banyak kebaikan Mudah-mudahan juga nih untuk fanbase selalu solid dan selalu konsisten untuk selalu menebar kebaikan Terutama untuk L2W Ini persahabatnya ini fans sangat luar biasa Mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap selalu solid Amin Dan kita lihat persahabat ke kabar berikutnya Ini sih tentunya kabar yang sangat luar biasa banget Yang paling ditunggu oleh para fans Akhirnya sudah muncul, sudah di update channel youtube Leslar Entertainment ketika Bunda Lesi Kejora menghadiri acara Baby Shower ke Aurel Hermansyah di awal saja persahabat kita sudah dibuat baper, dibuat bahagia melihat Bunda Lesi Kejora ketika berpamitan kepada Papa Bilar untuk izin persahabat ya, pergi ke acara Baby Shower dan di situ Papa Bilar sedang bersama temannya di meja makan, masya Allah, persahabat, ya. Lihat yang dilakukan oleh kedua, kedua pasangan ini. Wow, masya Allah, sepasang kekasih yang sangat luar biasa. Lesti Kejora langsung dipeluk oleh papa rezeki. Bilar, masya Allah, luar biasa banget ya. Dan kita lihat di kolom komentar juga. Ada salah satu komentar dari Mama Feni mengatakan, semoga sehat, bahagia terus, dan dikelilingi orang-orang yang baik untuk Pak Sutri Leslar dan Amin. Masya Allah banget ya, dan tentunya persahabatan ya, kita selalu mendapatkan contoh-contoh baik dari muda lehasin Bapak Bilar ketika saliman saja persahabat. Bunda Lesley selalu memberikan contoh untuk warga Konoha yang sejati Leslar dalam adab bercium tangan kepada suami. Masyalah banget ya. Tentunya ini suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk kita semua. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun polisi Leslar. Bu Paul juga ini menuliskan sebuah kalimat caption. Yuhuuu, spill spill manja Cus meluncur youtube ya kan Katanya tuh yuk Yang belum mampir silahkan mampir Karena ini seru banget persahabat yang Banyak sekali keromantisan Dari awal hingga akhir sahabat ya Keromantisan selalu ditunjukkan oleh Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar Dan kita lihat juga di kolom komentar yang diunggah oleh Bu Paul Ini banyak sekali tanggapan Ya, ini dari akun Instagram Putri Syahira mengatakan aduh yang sebelah sabar banget ya atau pura-pura nggak -pura peduli sih <laughs> Bikin ngakak banget ya ada juga komentar lain diberikan dari akun emak emas kersenja mengatakan pamitnya bunda les sungguh cute tuh persahabat ya pamitannya bunda lesti sungguh cute katanya ada juga komentar dari akun aslamia suibatul dua klesem mengatakan Vlog yang bikin senyum dari awal hingga akhir Tuh yang sudah menonton bersahabat ya Pasti kalian senyum-senyum sendiri Melihat vlog terbaru dari Lesla Entertainment Kita kompak, kita solid, kita tetap semangat dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate